Sekaligus dengan channel-channel Muslim yang bersama-sama kita membantah menghadang para penghujat dan para penista. Kali ini kita akan angkat satu video dari Si Udin. Video singkat bagaimana Si Udin ada satu pertanyaan, dan dia menjawab bahwa di dalam Surat Al-Baqarah dan satu surat sudah diajukan di situ banyak. Uh, yang berisi tentang kebencian kepada orang Kristen yang katanya seperti itu, dan dia bernarasi bahwa di situ bukan disebutkan surat apa, tetapi dia mengatakan surat sapi, betina, dan kuda lari kencang. Bagaimana video tersebut? Nanti kita komentari, kita saksikan dulu bersama-sama. Wah, tepuk tangan! Ada yang tepuk tangan, ada yang pusing. Di sapi betina sudah 30 ayat, di kuda lari kencang sudah 13 ayat. Wah, memang banyak sekali di sapi beti betina. Surat kedua dari kitab Gombal Gambul itu, banyak sekali ayat yang menghina kekristenan. Ya, Biu Pak Saifuddin. Nah, udah jelas ya. Dia mengatakan di dalam surat kedua yaitu Al-Baqarah itu banyak sekali ayat yang menghina kekristenan. Dan dia mengatakan di situ dua surat ya. Kalau kita ketahui yang mengatakan surat yang berarti kuda lari kencang itu adalah surat Al-'Adiyat ya. Nah, selain yang dikatakan sapi betina di dalam Al-Baqarah. Padahal ya Kak, kalau kita ketahui ya di dalam surat Al-Baqarah itu ya, ayat 771 satu contoh aja. E, dalam satu contoh ini saya katakan begini. Mereka berkata, nah, ini saya terjemahkan ya bukan saya mengatakan ini saya membaca ini. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami dan jika Allah mengendaki niscaya kami mendapat petunjuk dia Musa menjawab dia Allah berfirman sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membaca tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman sehat dan tanpa belang mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Jadi, di dalam Al-Baqarah itu, ya, sebenarnya menceritakan kisah Nabi Musa. Jadi, kalau Si Udin mengatakan banyak penghinaan dalam kekristenan, kalau dilihat dari konteks iman Kristen, terus membaca Al-Quran, ya, pastinya iya, Kristen itu di luar. Agama Islam dia non Muslim yang kalau kita artikan kafir itu orang yang menutup kebenaran, tidak menerima kebenaran, menutup hatinya dari kebenaran dan tidak menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang uh, Tuhan sang pencipta alam semesta. Jadi itulah kafir. Tapi dalam konteks muslim ya mengatakan seperti itu wajar karena sesuai di dalam Al-Quran dan kitab yang uh, Muslim imani. Jadi melihatnya harus dalam dua sudut pandang. Bagaimana kita melihat umat muslim melihat non-muslim, non-muslim melihat orang Islam. Jadi seperti itu. Kalau dia menarasikan itu uh, banyak yang uh, di dalam sapi betina itu yang diajukan untuk di skip seperti itu ya terus dia mengatakan kitab gombal gambul seperti itu nah di disinilah ending dia menyakiti umat islam ikhwan wilayah ya sakit sekali sebenarnya jadi mohon maaf kalau hanya video sedikit kita komentari ya untuk ikhwan Villa semuanya karena saya ambil ini sedikit saja bagaimana dia bernarasi tentang sapi betina dan kuda kencang yang katanya banyak di situ menghinakan Kristen dan diajukan untuk di skip termasuk dalam 300 pengacuan dia mungkin ya padahal kalau di dalam surat ala diat itu ya menerangkan eh uh, kuda lari kencang itu sudah jelas ya mungkin semuanya sudah tahu makanya kalau Kristen itu kalau ingin mendapatkan satu kebenaran jangan telan mentah-mentah si Udin ini ngomong gitu Uh, karena saya memakai video pendek, saya nggak akan menjelaskan panjang-panjang. Yang jelas, uh, dia ini menarasikan seperti ini nih salah gitu, nggak benar gitu. Nah, kalau uh, bisa tak ingatkan, kalau ada si Udin itu membawa satu dua ayat atau satu dua surat, coba dicek keasliannya terjemahannya, tafsirnya, coba dicek oten-oten tuh. Jangan ditelan mentah-mentah. Karena apa? Kalau ingin mendapatkan kebenaran Islam Kalau ingin belajar Islam Carilah dari sumber orang yang beragama Islam Dan orang yang berilmu Dan menguasai kitab Al-Quran Nah nanti kalau kamu bertanya pada Kristen Yang kamu anggap dia mengetahui ya, Yang kamu anggap lebih mengetahui tentang Islam Padahal dia Kristen Kamu sesat Pasti tersesat Karena apa? Dengan dia beragama Kristen Walaupun dulunya dia Islam Pasti membawa narasi yang tidak benar Narasi kebencian dan kita anggap itu menyesatkan Karena pasti terjemahannya itu dipelintir Tafsirnya dipelintir Supaya orangnya bertanya Itu tidak mendapatkan kebenaran dari Islam itu sendiri Jadi salah kalau kamu Menget, ingin tahu tentang Islam tapi belajar dari orang murtadin orang is, orang Kristen yang pernah menjadi Islam. Nah, pertanyaannya kan begini. Kenapa dia murtad? Nah, kenapa dia murtad? Karena dia tidak paham benar dengan Islam, makanya dia murtad. Nah, jadi kalau kamu tanya sama sama murtadinnya tetap dengan kebenaran itu. Kalau kamu benar-benar cari kebenaran, Silahkan bertanya kepada Umat muslim yang memiliki keilmuan dan pantas untuk dijadikan guru Untuk menjawab pertanyaan Jadi seperti itu Ten Kamu anggap dia paling benar Nah kita anggap dia paling botol gitu. Karena selalu bernarasi kebencian dan mengartikan menafsirkan Itu tidak sesuai dengan konteks aslinya jadi seperti itu. Kita lanjutkan videonya. Suri teladan Bang Mamat. Oh sudah. Chandra ente pakai nama kafir sih. Ganti Abdul aja. <laughs> Abu Nawas. Wah ada channel Abu Nawas. Kacau dibongkar habis ajaran Mamat. Ya nggak kacau. Justru... Untuk membuat Indonesia damai dan ini nih, ini ada aja ini si cahaya kasih ini Apanya yang dibongkar, apanya yang kamu bongkar Semakin kamu hinakan Islam ini, semakin kuat Islam ini Dan kamu katakan ya, kamu menjawab, apanya yang kacau gitu kan ya Kamu goyang pun kayak apa, nggak ada yang kacau, karena apa ya Islam itu masuk ke Indonesia sudah tahun berapa? Sudah ada sampai tahun berapa? Dari tahun berapa? Kristen juga begitu sudah ada tahun berapa? Kira-kira bermusuhan nggak? Nggak ada ya biasa aja damai di Indonesia. Tapi karena kamu bernarasi supaya anak-anak bangsa ini saling bermusuhan, persatuan dan kesatuan ini pecah, kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini tercerai berai. Nah disinilah kayaknya kamu ini memiliki misi Selain menghancurkan acara Rasulullah SAW Kamu akan menghancurkan NKRI Yang sekarang sudah damai Dengan penuh keadilan penuh kesejahteraan kami, Kamu membawa narasi yang berbeda Karena kamu tidak berani di Indonesia Akhirnya kamu teriak-teriak dari sana Kalau berani pulang Buktikan apa yang kamu ucapkan bilang kacau dibongkar habis memang supaya nggak kacau itu dibongkar habis uh. supaya tidak kacau dibongkar habis sekarang ini memang lo anggap sekarang kacau apanya yang kamu mau bongkar gitu loh mau kamu bongkar apanya gitu sekarang umat Islam memakai uh, kitabnya mempelajari kitab suci Al-Quran damai dengan umat Kristen damai yang kamu katakan di dalam surat Al-Baqarah di situ banyak yang menghinakan umat Kristen ya banyak menghinakan umat Kristen itu kan kita membaca ayat suci Al-Quran menjelaskan bahwa di, di luar ya di luar Kristen uh, uh, di luar apa Islam nah di situ menjelaskan kalau orang itu orang kafir dan pastinya masuk neraka. Ya kalau kalau kamu merasa dinakan ya ya jangan jadi orang Kristen kita aja. Kok repot. Jadi kamu bahas kitab orang lain untuk menyerang dirimu sendiri. Ya enggak masuk. Belajarlah kamu Bible sendiri jangan jangan kamu jadikan Al-Qur'an untuk menyerang dirimu sendiri akhirnya kamu baper. Baper. Ui Al-Qur'an kok seperti ini ya? Ya itu kan gak kamu imani gitu loh Kan jadi lucu gitu kan <laughs> Jadi baper orang ini Baper baca Al-Quran Ada artinya mengatakan Umat di luar Islam itu masuk neraka Dia baper Woy, Berarti berarti apa ya orang Kristen Ini masuk neraka kata orang Islam Ya bener memang masuk neraka Jahanam Putra Keren suri teladan Bang Mamat Mana lagi? Lanjutkan Pak Saifuddin, sudah banyak orang yang matanya terbuka, semoga otaknya juga. Wah. Makanya tonton terus video saya. Di subscribe, di share, di komen gitu. Biar banyak komentarnya itu. Dan orang kan menonton baca komennya itu yang penting. Nah, di sini jelas ya, <tuh> ternyata si Udin ini minta di-subscribe, komen itu ya, padahal di dalam hatinya biar dolarnya banyak, Adsennya biar banyak. Jadi begini ya, Ivan, bila semuanya ya, uh, dia ini selalu apa ya, membawa narasi bahwa <tuh> dialah orang yang paling pinter uh, tentang Al-Qur'an. Jadi, makanya lihat. Apa videonya begini-begini Sebenarnya semakin ya Semakin melihat video si Udin ini Semakin banyak orang bersahadat Bagi orang-orang yang pengikutnya si Udin Bagi orang-orang yang setuju dengan Udin Seberapa tuh? Coba kita tonton berapa itu? Nah paling-paling ya kan Cuman seberapa orang Kristen sendiri Yang Mau mensubscribe dan uh, menjadi penggemarnya si Udin Nah bahkan ya akhir-akhir ini semakin banyak orang bersahadat mendengarkan pernyataan-pernyataan Udin Ya mungkin bagi Udin ya namanya mencari masa ya Ini ini tonton punya saya itu biar orang banyak yang uh, masuk Kristen Itu kan menurut dia dia nggak melihat fakta-fakta yang ada Silahkan si Udin teruskan aja gak apa-apa gitu Teruskan aja Semakin kamu menghujat Kamu akan membongkar Kedok kamu sendiri Semakin kamu menghujat Semakin menampakkan ternyata Kasih yang kamu miliki seperti itu Ajaran kasih yang kamu setiap hari gembor-gemborkan Ternyata seperti itu Semakin kamu menista Semakin kamu menghujat Semakin kamu berkata-kata kotor Ya, setiap hari, setiap menit kamu berkata-kata kotor Ya silahkan itu ah, kamu Tapi semakin menunjukkan kepribadian Orang Kristen, salah satu Kristen Ya seperti kamu ini Nah jadi banyak orang yang terbuka matanya katanya kan Sebenarnya kalau melihat fakta terbuka matanya Bukan terbuka matanya melihat kebenaran yang apa yang kamu ucapkan tapi terbuka matanya, melihat kebobrokan jiwa kamu, kebobrokan pikiran kamu, kelicikan jiwa kamu, pikiran kamu, dan kebotolan diri kamu sendiri. Kamu ungkap, iya, sekarang begini si Udin: "Ya, kamu membaca Al-Quran, -Al membaca ayat salah satu ayat Al-Quran." Setelah itu kamu artikan Setelah itu kamu tafsirkan Manusia ini sudah pinter Dibukalah google Orang ini kalau dia tidak tahu ya Dibuka google Surat ini ayat ini artinya apa Ternyata berbeda dengan yang kamu ucapkan Tafsirnya seperti ini Ternyata berbeda dengan yang kamu ucapkan Itu orang malah terbuka pikirannya Ternyata murid si Udin lah yang pembohong Ternyata pilot mulut Si Udin inilah yang tukang pelintir. Saya yakin di antara ribuan orang yang melihat kamu itu banyak yang terbuka matanya, bukan terbuka karena sesuai yang kamu katakan tadi. Terbuka matanya atas kebohongan Islam, bukan terbuka matanya atas kebotolan kamu, kebohongan kamu, kelicikan kamu, dan... Sebenarnya misi kamu apa? Kalau memang kamu seorang pendeta, pendeta yang berbudi luhur, ya berakhlak, pasti bisa menjaga lisanmu. Banyak orang Kristen yang bisa menjaga lisan. Nah, dilihat dari fenomena kamu berseteru dengan antar pendeta, ini isu seperti ini, seperti kamu kamu berseteru dengan ini. Kamu ada satu bohong. Kamu mengatakan bohong katanya berdebat dengan HTD. Enggak ada. Saya menonton itu enggak ada perdebatan itu. Itulah kebohongan kamu salah satunya. Jadi di situ apa yang mau diikuti dari kamu yang mau dibenarkan dari kamu enggak ada. Jadi apapun yang kamu katakan tetap kita konter, kita hajar pengujatan kamu supaya narasi-narasi kamu itu terbantahkan Karena apa? Banyak sekali orang-orang abam yang tidak tahu Pada akhirnya bisa membenarkan apa yang kamu katakan Padahal kata-kata kamu salah Ikhwan bila semuanya Bagi yang mendengarkan pernyataan-pernyataan si Udin ini Jangan telan mentah-mentah Oten-oten juga Kalau ingin belajar Kalau ingin melihat kebenaran Apapun itu kebenaran Apapun ucapan seseorang Lihat aslinya Si Udin mengatakan dalam Al-Quran seperti ini Artinya seperti tafsirnya seperti ini Cek Dan bertanyalah kepada umat Islam Benarkah apa yang dikatakan si Udin Baru itu mencari kebenaran Tapi kalau kamu percaya dengan si Udin Tidak mau bertanya kepada orang yang mengimani Al-Quran Berarti kamu menuju jalan kesesatan Itu bagi kami melihat Cara berpikir kamu Terserah menurut Kristen Kalau itu benar Karena kalau kita lihat Kebenaran menurut si Udin ini Kebenaran menurut si Udin ini Ini saya katakan pembenaran bukan kebenaran Karena apa? Kalau menjadi penghujat Apakah itu kebenaran? Kalau dia membawa kebenaran Pasti dia tidak akan bernarasi tentang keyakinan orang lain Pasti dia sesuai dengan apa yang dia maksud yaitu pelayanan pasti membuka Bible sampaikan kepada jemaah bukan menyampaikan Al-Qur'an. Kalau bernarasi menyampaikan Al-Qur'an seperti ini dia mencari pebenaran untuk menggiring opini publik supaya terpengaruh dengan kata-kata dia. Seperti itu. Nah, disinilah tugas-tugas kita Ikhwan Villa semuanya membantah menghadang para pengujat dan para misionaris seperti ini supaya Saudara-saudara kita yang belum tahu tidak terkirim dengan opini seperti ini Karena apa? Apapun yang diucapkan si Udin tidak ada benarnya Kalau memang dia seorang uh, yang berpikiran bersih Dia tidak akan mengotak atik kitab orang lain Dan kalaupun dia membuka kitab orang lain Pasti dalam keadaan diskusi atau dialog Dan bertanya kepada orang yang mengimani jadi, otonetan. Ingat ya, cek aslinya. Kalau nggak mengecek berarti kamu memang mencari kesesatan. Oke, ikhwan Villa, semuanya sampai di sini dulu. Sekelumit video. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya pribadi. Ya, namanya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf kalau videonya hanya sedikit. Tapi saya banyak berkomentar karena apa? Saya semuanya memang benar-benar. Apa ya ter, ter, apa ya Tergores hati saya Gara-gara si Udin mengatakan Kitab Gombal Gambul Sering sekali dia mengatakan kitab Gombal Gambul Dan Selalu membawa Al-Quran Dinarasikan begini-begini begini Dan kebencian dia Sudah benar-benar akut Ikhwan bilang semuanya Akhirnya channel akan kembali Sesaat lagi da, Dan dengan